ada kabar spesial yang kita dapatkan bersama berselapati, Alhamdulillah Ini portrait momen di acara fresh Conference Mini Gold X Leslar Bunda Lasti dan Bapak Bilar, Alhamdulillah Berjalan dengan lancar Kita bangga, kita bahagia Semoga makin sukses Semoga apapun yang dilakukan selalu diberikan kemudahan Amin Ini sih cute banget ya, flossingan foto Tertangkap kamera, masya Allah. Mudah-mudahan selalu seperti ini: selalu romantis, selalu memberikan kebahagiaan untuk kita semuanya. Berikutnya, para sahabat kita lihat juga di sini: momen spesial nih di acara Fresh Conference, ya, launching acara Mini Gold X Leslar di Gedung Amanah Venue, Jakarta Selatan. Untuk lokasinya, ini sih luar biasa kebanggaan kita semuanya. Leslar selalu menjadi sorotan nih ya, untuk banyak orang Masya Allah banget yang kita lihat juga persahabat ke kabar berikutnya momen BBL lagi digendong ya Masya Allah sama onti-ontinya luar biasa BBL juga selalu menjadi sorotan ketika tentunya menemani panda BBL selalu menjadi pusat perhatian Masya Allah dan pokoknya untuk idola kesayangan kita kita dan berikutnya persahabat, di sini ada unggahan spesial yang kita dapatkan dari di Devia. Ini mengunggah foto kebersamaannya dengan Laila bersama Kak Salsa. Ini di acara ulang tahunnya Kak Asila ya. Kita salvok dengan BBL yang digendong sama siapapun pastinya selalu anteng. Dia masya Allah banget ya. Mudah-mudahan Al juga menjadi anak yang cerdas, anak yang soleh. Di postingan ini pun kita salvok dengan kalimat kansan yang dituliskan. Masya Allah, akhirnya ketemu juga sama Al-Fatih, kesayangan. Ini kesayangan Mama Lestine Rizky Bilar, si ganteng. Semoga jadi anak yang soleh, yang membanggakan. Dan berakhlak mulia Amin Kayak Mama Lesti Kejurah Baiknya Masya Allah Tetap humble dan baik ya sayang Amin tuh persahabatnya terbukti Kembali itulah adalah kita Ini dibilang orang baik Orang yang sangat humble Ini langsung dari Kak Devia, ya persahabatnya Masya Allah Mudah-mudahan selalu menjadi orang baik Selalu menjadi inspirasi Untuk banyak orang dan kita lihat juga persahabat Kembali kita dibuat gak sabar Untuk menyaksikan acara besok malam Karena malam hari ini Ada info penting dari Indosiar Mengenai acara Yefuria dua Dunia Ramadhan Dan Piala Dunia Karena idola kesayangan kita Lesti Gejora akan tampil di acara tersebut Besok malam pukul 20.30 waktu Indonesia Barat Jangan sampai lupa persahabat Jadi ya catat jamnya Biar gak Ketinggalan biar nggak terlewat untuk menyaksikan idola saingan kita. Disimak juga di kalimat info caption yang dituliskan oleh Indosiar: "Inilah dua peristiwa besar telah di depan mata. Marilah kita sambut Ramadan penuh berkah, serta selamat datang Viva World Cup Qatar." 2022 Jangan lewatkan konser final drawing Piala Dunia Qatar 2022 yang akan dimeriahkan oleh para penyanyi papan atas Indonesia serta yang ditunggu-tunggu oleh pecinta sepak bola live FIFA World Cup Qatar 2022 final draw Jumat 1 April live pukul 20.30 waktu Indonesia Barat hanya di Indosiar. Itulah kalimat info yang yang dituliskan Jangan sampai lupa persahabat, ya besok malam, kita sama-sama menyaksikan acara di Indosiar Dua peristiwa besar persahabat, ya Anda Ramadan dan Piala Dunia Mudah-mudahan kita semua juga persahabat, ya selalu sehat dan tentu menjalankan ibadah puasa Dengan full dan Alhamdulillah persahabat, ya tentunya kita Semoga selalu diberikan kekuatan, Amin. Dan berikutnya juga persahabat perhatikan ini ada info penting juga nih untuk kita semua dari Bang Depraw atau Dedeprawira ini menginfokan persahabat yang mau pesan untuk mini gold buruan siapa tahu kalian yang beruntung bisa dapetin yang ada nomor series cantik. Maybe dapat series ultah Leslar Orhum Wow persahabat ya Yuk beruan di order Mini gold persahabat ya Karena berkolaborasi bersama idola kesayangan kita Berikutnya kita lihat juga Ini ada vitamin bahaya yang kita dapatkan di channel youtube nya Leslar Entertainment Bunda Lesli lagi ngobrol dengan BBL ya Masya Allah BBL lagi bobo Ini kasep dan ganteng banget Semoga adalah kita selalu Diberikan kesehatan Amin Dan berikutnya juga persahabat perhatikan Ini ada kabar dan info untuk kita semuanya Superstar Fan pick. Alhamdulillah Bunda Lesti Kejora Ini berada di posisi kedua Persahabat ya di bawah Tulus Kita doakan yang terbaik Mudah-mudahan bisa di posisi pertama Yuk sama-sama dukung Sama-sama kita support yang terbaik Buat Bunda Lesti Kejora